itu, kita harus memikirkan bagaimana produk itu bisa diproses dengan manfaat Dalam arti di sini, sebagus desain apapun, kalau tidak bisa diproses, maka bisa dikatakan sebagai produk yang berhasil. Di sini, sesuai dengan arahan dari praktikum ini. Desain permanent factory. ya di sini bagaimana kita memproses sebuah desain untuk dijadikan sebuah benda yang nyata. Kita lanjutkan di sini tema pada pembahasan ini tentang bagaimana uh, mainan anak-anak ini yang terbuat dari limbah kayu menjadi lebih berfungsi menjadi sebuah nilai lebih atau value edit kita langsung ke sini sebentar agak sedikit nah eh, di sini yang kita sebagai acuan dari mainan ini bagaimana kita bisa memproduksi atau desain permanufacturing Mungkin alat yang kita gunakan sebagai toolnya adalah seperti gergaji, amplas, jigsaw untuk memotong ini. Di sini kita lihat, di sini adalah bagian dari ini, ya ini sebagai di sini dinamakan, sasis ya. Bagaimana ini sasisnya? Bagaimana ini sasisnya Berarti ini bagaimana kita bisa memproduksi ini? Dalam uh, solid work itu sendiri sudah ada namanya desain permanufakturing. Bisa saja di sini ada tiba -tiba di sini ada solid cam, tapi harusnya ini bukan di ini ya. Ini adalah di proses manufaktur berbeda praktikumnya. Tapi di sini bagaimana ini kita bisa sebagai salah satu contoh apakah ini bisa desain ini proses manufakturnya harusnya bisa. Jadi walaupun ada kendala, kendalanya nanti di bagian yang mana. Oke, kita lihat di sini jalan simulation-nya ini. Nah, di dalam tool-nya ini ada yang dikatakan sebagai DMM, misalnya Manufacturing Express ya jadi nanti ini dalam benda ini untuk desain ini yang kita buat ini adalah bagaimana ada gak kendala untuk tidak bisa diprosesnya harusnya untuk seperti ini adalah masih hal yang mudah tapi kita lihat di sini dalam desain permanufakturi ini dalam software yang kita gunakan adalah solidwork di sini ada kita langsung di run jadi bisa saja kita di setting dulu dia dulu tapi ini lihat dari sininya ya eh, tidak terlalu sulit ya oke ini ada beberapa oke nah hasil dari sini kalau kita lihat Bapaknya tidak bisa berhasil. Oke, okay. ya okay, ini jadi eh, yang tadi ketika ini sudah dimasukkan ke sini, simulation tool, di sini ada costing. Nah, setelah dari costing ini, kita masuk, dia memproses untuk berapa lama waktunya, berapa biayanya, jadi si proses ini bisa berjalan. Nah, dari sini kita kos materialnya apa, ininya apa, sampai sudah selesai semua. Nah, anggaplah selesai ya, selesai semua dari sini. Oke, okay. kita selesaikan, misalkan tadi baru dia akan masuk ke sini. Reportnya, report costing untuk proses ini, ini pastinya apa ya? ini materialnya berapa nanti bisa dirubah disesuaikan ya berapa lamanya biayanya breakdownnya ini salah satu part-partnya ini jadi nanti kalau kita membuat suatu benda ini berapa lama biayanya berapa produksinya itu bisa disesuaikan nah ini jadi sebelum masuk ke sini harusnya nanti ada di pertemuan sebelumnya untuk membuat desain atau rancangan desainnya Oke okay, dari sini kita masuk ke misalkan kita masuk yang ini ya, ini ya sebagai uh, aslinya ya sembling dari ini nah ini assembly ini hasil dari part-part prosesnya sama seperti tadi ketika kita dibuka ya, ini misalkan dibuka nah ini dibuka nah jadi ini sebagai misalkan apa ini sebagai guarda broto atau sebagai sasisnya sasis sebelah samping ya sebelah samping ini sama bisa disimulasikan ini bisa di apa di proses produksi harusnya secara ini mungkin e, masih bisa masih Mau pakai manual atau pakai mesin pun masih sama, masih bisa. Oke. Okay. Jadi yang seperti ini. Prosesnya adalah mau pakai solid game. Karena solid game itu harusnya ke proses manufaktur. Karena kita kan bagaimana ini proses DFM Design for ya Design ini bisa nggak di manufaktur? Harusnya bisa dengan model uh, sederhana ini. Jadi, nanti dari sini, dari tool, nah ini ada di sini, ada costing ya, atau misalkan e, DFM Express, nah, DFM Express, ada rangnya. Ini sebagai untuk bisa diproduksi atau diproses dengan menggunakan apa ya, ini. nah ini adalah sudah sininya lubang kedua lubang ketiganya potongnya nah ini jadi ini salah satunya bisa untuk di diprotes lebih lanjutnya nah, ini ya oke eh, lanjut ke berikutnya Ini oh, tadi ya, ini masih dalam proses yang tadi. Nah hal seperti ini, bagaimana kita ini kita dapat bahwa ini adalah bisa diproses atau yang lainnya karena ini tidaklah terlalu sulit ya. Jadi yang seperti ini kita bagaimana tahu untuk e, biaya asumbinya dan lain sebagainya sama seperti tadi, masuk ke dalam simulasi ketul ya, ketulnya kita masuk ke aplikasinya untuk e, hosting nah, nanti dalam posting ini hanya sama antara biaya hosting sorry, biaya assembling, biaya untuk proses manufakturnya, ini udah terdapat di sini ya. Seperti pada modul dalam e, sini itu modulnya yang mana tadi ya? Nah, di sini kita sampai e, bahwa keluarlah ini, ini kan proses untuk e, desain permanufakturinya atau detail desainnya dan ininya mungkin. Eh, nanti bisa diikutin, tapi saatnya memang harus menggunakan salah satu aplikasinya, yang kita gunakan. Nah, ini ya, nah, lanjutnya kita misalkan ke sini, masih yang tadi. Oke, okay. oh, sekarang harusnya kita gunakan yang ini. Nah, ini costing yang ini adalah untuk secara keseluruhan ini ada bikin cost estimation jadi kita mengestimasi sebuah desain itu dengan salah satu software yang solidbox walaupun nanti bisa di uh, estimasi biayanya orang akunti tapi sekarang disini adalah secara global dan keseluruhan Berapa akuratnya ini nanti tergantung dari apakah mau dipakai atau tidak. Tapi ini adalah sebagai gambaran secara garis besar, ya. Itu tergantung nanti belum ditambah biaya yang lain lain Tapi ini adalah sebagai biaya costing, sorry, biaya assembly dan biaya proses manufaktur. Ya, ini nanti sama seperti hal yang tadi. Atau kan digabung semua, atau misalkan dari sini mau langsung, oh ini langsung kita bikin gambar kerjanya untuk satu pas satu part atau di breakdown, dipecah gambarnya itu sama bisa. Kita harus tunggu sampai dia mengkalkulasi semuanya. Karena ini lebih banyak dikalkulasinya. Dikalkulasi sampai dia selesai. Oke, ini berarti dia udah dikalkulasi. Nah, dia, dikalkulasi sampai uh, dia muncul berapa sih untuk estimasi Jadi ini agak. Ya sudah digerakannya karena dia sedang uh, running ya dalam sedang running seperti yang dilihat di sini ini adalah apa uh, sebagai untuk detail desain untuk proses manufaktur ini adalah sebagai proses uh, hasil estimasi yang tadi ini dan nanti sebelum ke sini nah ini Bagaimana ini untuk sampai bisa seperti ini untuk mendetail detail desainnya detail desain itu tujuannya untuk pada proses uh, manufaktur ya proses manufaktur jadi kalau proses assembling berbeda dengan proses manufaktur oke di sini kita lihat kalkulasinya adalah di sini ini adalah sebagian dari uh, Costing report saya buat katanya. Jadi di sini hari ini saya buatnya ini ada jamnya tergantung ya. Numbernya biaya purchasing partnya atau part-nya. Jadi di sini ada ini nama-nama komponennya, nama-nama komponen. Terus ini material costingnya material costing. Nah, ini ada proses metodenya ya metodenya. Kalau ini menggunakan mesin CNC ya mesining ya. Kalau kita nanti metodenya pakai misalnya pakai gergaji, pakai apa lagi selain gergaji misalnya pakai amplas, jigsaw atau yang lainnya untuk membuat ini. Nah ini hasilnya dari untuk proses dari Assembling ini kan, ini ada assemblingnya berapa total cost berapa, quantitynya ini ada berapa, misalkan. Oke, okay, lanjut lagi ya, di yang ini hasil dari, nah disini untuk uh, total kosnya ya, ya di sini ada misalkan tadi ini saya ngambil gambarnya dari kasih nama part, partnya, partnya ini bisa 3D. diganti. Ya, ini ada metodenya ya, metodenya itu hasil dari yang dia menganggap si solid ini, ini menganggap bahwa dia itu adalah menggunakan CNC ya, karena prosesnya. Nah jadi kalau kita menggunakan uh, solid work, terus kita mau mensimulasikan ini. Ini tergantung pada saat kita awal menggambar. Ya, kalau kita menggambarnya ini Karena kalau kita lihat ini awalnya adalah dia menganggap bahwa ini adalah eh, apa kotak. Dia bilang ini adalah sebuah kotak. Ya. ini menganggapnya bahwa dia ini. Nah, ini dia nanti menganggapnya seperti yang di sini uh, ya ini dia bilang ini proses nanti harus akan tiap ini ada ya. Oke, ini bagian dari tupatnya kemudian itu sudah ada itu lagi ya jadi setiap ini kita udah mempunyai bagaimana ini bisa diproses atau tidak nah, secara gambar kita lihat ini ini adalah masih uh, sangat mungkin ya mungkin untuk diproses yang paling uh, apa namanya sering terjadi untuk simulasi di dalam solid itu misalkan dengan meta karena kan dia menggunakan bending bendingan karena ini kita hanya menggunakan semua kotak tidak uh, terlalu solid untuk nanti di prosesnya tapi tetap bagaimana nanti kita secara prinsipnya bahwa apa yang kita desain itu harus bisa gak diproses lebih lanjutnya seperti itu ya ada setiap ininya ada biaya-biayanya dan biaya, dan biaya yang ini nanti bisa di -custom. ya terlihat nanti kita pada saat kita membuat desain oke, dari sini kita misalkan lanjut kepada saat kita mau membuat di proses ini untuk dijadikan bahwa ini itu adalah sebagai landscape kita oke okay, inilah pakai aja Bagaimana kita ambil untuk e, proses misalkan kita ambil dari sini tampak tadi oke okay, berapa base kita tarik ke sini sebagai tampak. Nah, ini tampak atas ya. Ini tampak atas, terus ini tampak depan ya. Ini isometri, ini dari hasil. Nanti untuk uh, dijadikan bahwa ini sebagai gambar di mana desain for manufacturing dan aslinya. Ini adalah salah satunya. Kita bisa lihat, perhatikan. nah oke okay. ini Lanjutnya, misalkan uh, kita mau lihat uh, breakdown-nya atau gambar pecahnya. oke okay. oke okay, ini bagaimana nanti kita untuk membuat nah dari sini tadi selesaikan ini kita tahu adalah kebutuhan materialnya. Nah, kebutuhan material ini kita ini diposisikan digeser, digeser biar lebih enak ya. Niatnya mau bikin gambarnya kelihatan uh, jadi atau ya, Oh iya jadi, seakan itu bolehlah bebas kita. Terus, nanti kita membuat gambar. Oh, di sini kita ajukan bahwa di sini butuhnya e, di sini ada bill of material dari sini kita membutuhkan bill of material apa saja sih bill of material yang ada di sini nah ini bill of materialnya kurang lebih ada 18 18 kita delete yang ini dari kolom, nah, kolom, ya, ini berarti sini masuk, nah ini sebagai mobil oh, materialnya ada pajak nah, di sini baru tahu nanti nextnya atau misalkan yang lainnya nah, material oke dari sini, bukan lagi di sininya ini ini ini ini kelihatan gak apa-apa ini ya ini adalah bagaimana kita tahu untuk Jadinya hmm, jadi terangsur begini. Nah ini kita lihat di sini untuk melihat bagaimana. melihat view explode ya biar gambarnya bisa dipecah misalkan ini salah satunya itu kaca atas oh, biar tahu apakah ini nantinya pada saat assembling sejauh mana kerumitannya pada saat assembling jadi kita mungkin biar lebih udah lebih tahu bagaimana Oh begini tahu prosesnya ini nanti sambil dipelajari nanti hasilnya seperti apa ini berpindah ke atas sebenarnya kalau gak berpindah ke atas diurang kalah ya nanti dari sini bahwa kita bisa Mensimulasikan uh, animasinya, nah, oke, okay, coba dulu deh. Jadi, kalau itu, kita rubah lagi. Oke, okay, lanjut lagi ya. Ini tadi ada terang ya? Export, export yang salah nih. Ya. Ya. Jadi nanti kita bisa export untuk ini. Ya bisa ke sini PR satu-satu tarik uh, oke okay. ini misalkan uh, piuk lagi jadi kita harus uh, melakukan ini satu-satu ya. uh, keluar itu Nah, harusnya jadi kita harus satu-satu, uh, ya, harus satu-satu untuk ekspornya. Oke okay. eh di sini bagaimana tadi hasilnya adalah ketika kita membuat ini, okay, ya. ini bisa dikasih panah, panah ini misalnya nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa, kalau di sini kita tinggal Auto balon, ya. Ini auto balon ini menunjukkan bahwa setiap ini ada nomornya, ini nomor, eh, tagnya nomor berapa, kita bisa menunjukkan. Nomor berapa, nomor berapa ya? nomornya salah satunya ya? Oke, okay. nah selanjutnya di pertemuan ini, eh, uh, kesini oke. Okay. Ini pada breakdown ya, sudah nanti P okay. ini berarti kita buat contoh satu lagi untuk tinggal dibuka lagi di sini sebagai contoh untuk membuat uh, detail ininya kita carikan di sini misalkan cari material uh, atau part yang mau kita uh, ini ya jadi diperbesar terlihatnya ikonnya gambarnya berkelihatan yang mana misalkan oke okay, ini ya baik dan oke okay, ini kita ambil dari font ini agak, agak lambat ya yang tolong di pada spek komputernya nah baru dari sini cukuplah sebagai media untuk pembelajaran lebih detailnya nanti kalian harus belajar lagi tentang uh, desain ini karena dalam proses uh, apa, pembuatan rancangan produk itu kita harus setidaknya mengerti tentang uh, apa itu gambar tekniknya ya merancang desainnya harus paham juga jadi kalau kita nggak paham nanti ya sulit juga bagaimana kita merancang sebuah desain berupa belajar sebuah uh, produk, tapi sebenarnya dikatakan tidak terlalu masalah juga karena nantian bagaimana kita tahu konsepnya misalkan, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu juga cara bagaimana membuatnya, karena kan bagaimana kita menuangkan sebuah ide ke dalam sebuah desain yaitu salah satunya bahwa kita harus seorang teknik itu sehingga e, morti bagaimana kita membuat sebuah desain atau nantinya kita bagaimana merekayasa desain itu agar bisa e, apa untuk proses assembly untuk proses konfaktur dan estimasi biaya estimasi biaya biaya itu untuk menentukan HPP ya atau harga pokok produksi ya. oke begini ya nah ini salah satunya terus ini kurang satu lagi tingginya ya jadi kalau itu dimensinya nggak boleh terlalu banyak ya karena terlalu banyak itu nanti dia menganggapnya susah harus tahu juga standar untuk pendimensian oke, ini salah satunya dapat untuk uh, praktikum aja ya oke ini selesai oke Ini ada, ya ada isv oke ya ini Dan sini saya rasa cukup ya nanti bagaimana pendapat kalian tentang praktikum untuk uh, DFM in Design for Manufacturing ya. setelah ini kalau sudah selesai tinggal nanti kalian mau membuat sebagai visualizer atau sebagai di render, misalkan di render itu untuk seperti oh, nantinya produk yang kita buat itu seperti apa sih? Tinggal nanti pelajari lebih lanjutnya, final -no rendernya. hasilnya nanti bagaimana setelah kita buat tentang desain ini atau perancangan produk dalam proses DFM, Desain ini. Jadi pada dasarnya bagaimana desain Permanufacturing ini nah, dari sini. Yang mana yang tadi? Oke, okay. ya, ini beri tadi ada di out materialnya. Jadi, nanti ketika kalian membuat sebuah produk atau pesan, e, ada aslinya memberikan tugas misalkan seperti ini atau dengan mainan yang lain ya boleh saja nanti sesuaikan ya saya rasa cukup terima kasih Assalamualaikum